Terus pengen berpetis Islam. Yeah. Kenal Gus Miftah saking penting YouTube. Saking YouTube. Oh YouTube. kan kalau nih wali YouTube. <tuh> yeah. Pertama kali meresani YouTube ya Gus Miftah kapan? Mas saben minggu. Mas saben minggu loh. Berarti yeah. gadis gereja malah nonton Gus Miftah, wih berarti. <tuh> Tapi ini kini Islam, bukan dengan saya maksa, gih enggak ada paksaan sama sekali, ikhlas. E Mboten e kenal Gus Minta Saqderenge, supaya orang-orang kemudian tidak seudon. Soalewingi leono, soalnya eh uh, Kalimantan Barat datang ke pondok minta diislamkan. Saya enggak kenal sebelumnya, kemudian adiknya ada yang protes. Katanya saya memaksa, padahal tidak ada satu orang pun yang sadar melalui Gus Minta dipaksa. Pak Wasino enggak ada yang maksa memaksa, yeah. belum kenal Gus Minta Saqderenge. Nuon, diterok, okay. bapak ibu sedaya seni menikau hidayah pak wasino datang ke SMK ini ketemu Gus Miftah untuk menjemput hidayah mudah-mudahan istiqomah Amin. bismillahirrahmanirrahim, tolong pak wasino diterok okay. yes. ashadu ashadu an an la ilaha la ilaha illallah illallah wa ashadu Wasadu. wa ashadu wa ashadu anna ana Muhammadan, Muhammadan Rasulullah Rasulullah saya bersaksi saya bersaksi dengan sebenar-benarnya dengan benar-benarnya dengan sebenar-benarnya yang dengan dengan, dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada Tuhan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah kecuali Allah dan saya bersaksi dan saya bersaksi dengan dengan sebenar-benarnya sebenar-benarnya bahwa Nabi Muhammad Nab bahwa Nabi Muhammad, Muhammad adalah adalah utusan Allah utusan Allah alhamdulillahirabbil alamin ala Nabi Muhammad sholawat Nabi Muhammad alhamdulillahirabbil alamin wa Assalat wa salamu ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa Wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa Rabbis rahli saudri wa yasirli amri Wahlul uqdatan min lisani yafkahu qawli amma ba'du Hadratal muhtaramin Para masyayikh, para kiai, para habbaib Tokoh agama, tokoh masyarakat, mobil khusus, pendiri sekolah, segenap jajaran kepala sekolah dan para guru yang saya takzimi, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka opoy, iya. <tuh>, dalam rangka opoy. Dalam rangka ulang tahun, SMK PGRI, PGRI, Petruk Gareng rebutan intip. PGRI 2, Ponorogo yang saya dengar katanya Bapak Bupati alumni sini, bener gak? Oh salam. Oh, STMJ? ST? Oh, sudah tua masih jomblo, STMJ. Serta para hadirin, Miftah Lovers yang berbahagia nona cantik jualan jamu jamu diminum terasa mengkudu meski kita jarang ketemu yakinlah cintaku hanyalah untuk dirimu mohon perhatian saya semalam pengajian di Jombang Ada 10 jamaah yang kecopetan Tolong tetap waspada Karena saya selalu mengatakan Sebaik baiknya tempat ada jeleknya Dan sejelek-jeleknya tempat pasti ada baiknya Kita memang berkumpul di tempat pengajian Tapi semalam subhanallah saya harus berjalan 400 meter Badan serasa termutilasi Rambut dijamba susu dicetol, bokong dijawil, kaki saya semuanya luka-luka, mergo tidak-idak sepatu ini banser, dan lain sebagainya. Maka saya selalu mengatakan copet itu kok goblok, gobloknya di mana? Kenapa yang dicopet dompetnya? Coba dicontoh Gus Miftah itu dilokalisasi ketemu para begenggeng, posisinya juga sebagai copet. Tapi apa bedanya? Saya dengan copet-copet itu bedanya satu, copet itu yang dicopet dompetnya, sementara saya sama begeng yang saya copet hatinya. Kalau hatinya sudah tercopet, jangankan dompetnya, dompet lainnya pun pasti akan diberikannya. Nyoh. Soalnya apa yang dicopet hatinya. Nah, malam hari ini kita berkumpul dalam rangka nyopet, tapi nyopet dengan terang-terangan, nyopet siapa? Nyopet ridhonya Allah. Kita minta, kita menarik perhatiannya Allah dengan cara apa? Dengan cara berkumpul, melantunkan tahmid, melumpa, melantunkan tahlil, takbir, dan solawatan. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka satu-satunya baper yang saya sarankan adalah baper dengan Rasulullah. Baper dengan Allah Jangan baper dengan pasangan Kalau kamu dibaper dengan pasangan Hati-hati siap-siap kecewa Makanya kemudian ada istilah Semarang ngayuk Jokarto Tiwas wis sayang mong dianggap konco Ada yang punya pengalaman seperti itu? Tuku bawang keliru ricoh Tiwas pesa yang ditikung karo konco, modern Iki yang ngono pengajian kon baper karo gusti Allah mangan nih cah ini, cangkeme gede lele. Beneran nyimak pengajian nih Gus Miftah kok. Gus Miftah sering mengatakan cowok yang perutnya besar biasa nih manusia cilik lah. Ya wakmu. maka bapak ibu rahimah kumullah kejadian seperti semalam niku nyuwun saya sampai sampe bocah kulo seng melu ngaji nih lu si mas andre niku, ku pun ilang, pak karena saking banyaknya orang yang datang ikut pengajian saya di satu sisi bersyukur, berarti wong seneng ngaji tapi di satu sisi, oh ternyata juga banyak copet tapi itu mengajarkan kepada kita untuk optimis optimisme itu apa? Orang optimis itu melihat peluang dalam masalah. Sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Maka jadilah pribadi yang optimis, jangan pesimis. Saya dulu sering punya contoh begini ya. Hari ini banyak orang pesimis. Termasuk mungkin anak-anak sekolah kita, Pak. Maka izinkan karena ini anak-anak sekolah, saya ngasih motivasi anak-anakmu. Siswamu birokan. 2.600, saya dulu termasuk orang yang disepelekan di sekolah. Orang underestimate, insecure dengan saya. Saya insecure karena saya minder. Karena kita diremehkan. Tapi mohon maaf, orang-orang yang kemudian berpotensi diremehkan, itu akan menjadi orang besar. Contoh nih, kanjing Nabi itu diremehkan, tapi dia jadi orang besar. Maka kalau hari ini kalian sekolah, merasa diremehkan, yakinlah. Akan jadi orang besar, amin Tapi saya goblok gos. Dulu satu kelas Yang tidak belajar ngaji, cuman saya Tapi satu kelas yang jadi kiai Cuman saya Loh. Dulu kawan saya kuliah Semuanya rajin kuliah Saya dianggap paling goblok Tapi ternyata apa? Justru yang paling goblok jadi kiai Maka kamu yang goblok Insya Allah jadi kiai Hidup orang goblok, amin termasuk ini panitianya berpotensi jadi kiai goblok kiai ini nggak dikasih kopi kan goblok atau mungkin di PGRI nggak ada jurusan perkopian kali ya nggak ada wuh sendiri, luar biasa. Sing nyuguh satpam. Oh, bukan satpam. Oh, taruna. Kalau cewek taruni gitu. Oh, yeah. Taruna. Uh. penegak Tuh malah ngomong. <tell> <tell> <tell> <tell> <tell> Kalian berdua pacaran nggak? Pacaran. Kalian berdua itu seperti Alfamaret dan Indomaret. Berdekatan sih, tapi nggak pernah jadian. Iya, yeah. <laughs> karena mereka berdua beda keyakinan. Yang cowok yakin mau, yang cewek yakin nggak mau. <laughs> Makasih, kamu tahu nggak bedanya degan sama kamu, Mbak? Siapa namanya? Mbak? Oh, Junior. Junior, oh, Junior. Junior tahu nggak bedanya degan sama kamu? Dengan mengandung vitamin Junior, mengandung anak kita. Iya. Yeah. Jodoh, <laughs> Silakan kembali Junior. Eh. Kalau jodoh pasti ketemu Yendo. Ya, hmm. Di mana di pelaminan. Sebagai apa? Sebagai tamu. Ah. Merangas, merangas. Nah, tapi apa? Jangan sampai kemudian pandangan kecil orang kepada kita menjadikan kita pribadi yang insecure, minder. Saya bilang begini, bangsa ini kemudian punya pengalaman sejarah menjadi bangsa yang minder. Kenapa? Efek, dampak, impact dari penjajahan Belanda dan sekutunya 350 tahun. Melahirkan generasi yang insecure, underestimate, minder. Saya kasih contoh, saya tidak rasis pak ya, tapi ini fakta di lapangan. Mohon maaf kalau dibilang rasis, tapi ini sekali lagi bukan rasis. Coba anda lihat. Betapa kita menjadi bangsa yang minder Kita itu kalau ketemu orang bule Mindset kita mengatakan apa? Ini orang pinter Padahal banyak orang bule itu yang goblok Tapi otak kita mengatakan ini orang pinter Nyatanya saya banyak mengislamkan orang dari Australia Dari Jerman Dari Belanda Dari Amerika Dua. 2021 setelah saya ceramah di gereja Jakarta Utara Satu keluarga dari Amerika masuk Islam Satu keluarga dari Belanda keluarga ateis masuk Islam Kita saat selama ini berpikir Oh lawang bule iki mesti pinter sing Singkondos sopo Bule goblok ya oke Apa mana bule kambing? Oh gule, gule, gule Masih berani makan kambing Pak Oh masih Kambing itu insya Allah tidak ada efek samping Adanya efek depan pak Makanya biasanya kalau bapak-bapak makan kambing penyakitnya mah Masuk kamar, mamah-mamah iya. Mamah. Yeah. Masih kuat pak? Tenane Ini beliau ini subhanallah usianya kolonial Tapi seleranya milenial iya. Yeah. Ini ke atas, jenderal. Ini ke bawah, kopral. Nah, <laughs> pak Sinten nama pak? Pak Bernadi. Uh, Bernardi. Kayak merek bakso Bernat. Oh, no. Semoga Pak Bernardi panjang umur. Saya berpesan, Pak Bernardi ini orang baik, tolong jangan dikubur sebelum mati, oke? Okay? <laughs> Kalau lihat orang Cina, Nyewon Sewu, Otak kita mengatakan apa? Ini orang kaya. Begitu di hadapan kita ada orang Cina, otak kita itu secara otomatis mengatakan ini orang kaya. Coba Anda lihat, ngopokeh. Coba Anda lihat orang-orang di bank itu nyuwun sewu. Begitu Anda masuk teller bank, yang masuk orang Cina, sama yang datang orang Jawa, mohon maaf, mereka insecure Alah wong Jawa ini dua apa? Orang Cina mohon maaf datang ke bangga bawa apa-apa Mereka yakin ini kuat bayar. Tapi kalau yang datang orang Jawa Bawa sertifikat BPKB kadang-kadang dipandang sebelah mata Kenapa? Karena otak kita secara otomatis mengatakan Kalau ini orang Cina biasanya kaya Padahal kak, orang Cina kere ini yokeh tak kandang Coba anda ke Kalimantan Itu Singkawang, bener Pak Bernard ya? itu orang Cina jualan gorengan biasa orang Cina ngamen biasa itu apa pak? Manol Manol, Manol ini apa? oh nguli kok banget bahasamu Manol ini bahasanya ndesok banget aku rapam paham kan aku kaya ini artis oh. Yang paling parah apa? Mohon maaf, kalau ketemu orang Arab. Otak kita apa? Ini orang suci. Apalagi orang Arab pakai jubah, pakai obel-obelan, ubul dasi putih, kayak seprit Ini orang suci. Tapi mindset kita mengatakan apa? Ini orang suci. Sehingga kemudian apa? Hari ini banyak orang, Mohon maaf, tertipu dengan penampilan. Maka seolah-olah kalau kia itu harus pakai kopiah harus pakai jubah, harus pakai putih-putih. Coba Anda lihat, Pak. Saya malah jarang pakai putih-putih. Karena saya punya prinsip. Putih belum tentu suci, hitam belum tentu kotor. Buktinya apa? Tai lalat menyenangkan panu putih tapi menyedihkan. Ayo. Ayo pilih dari tai lalat atau dari panu. Oh, rakabe. Oh, kamu salah. Orang itu kadang-kadang harus menjadi tai lalat Tapi kalau tai lalat placementnya pas Tempatnya pas, itu akan menjadi menarik Contoh Ita purnamasari. Kenapa dia dikatakan cantik? Karena identik dengan tai lalatnya Tapi mohon maaf Kalau toh kemudian kamu jadi tai lalat Jadilah tai lalat pada tempat yang pas Umpamanya yang duur bibit di ngisur moto ayu wis dati tai lalat Ireng manggonen di duur silit Sapa yang belok gitu loh. Ah, oh, pak bro oh. Kita sering tertipu dengan penampilan Oh kalau kiai harus begini-begini Saya orang yang cuek dengan penampilan Bagi saya Ustadz, ulama, kiai Itu tidak harus diidentikan dengan penampilan yang bagaimana Ya mohon maaf pak Selama ini saya dibilang Gus minta itu mbois terlalu keren sebagai kiai lu, sing tak adep ini beda pak kalau saya kayak besok ini saya harus berangkat ke Jakarta saya ada pengajian rutin dengan para artis artis-artis yang ke pengajian saya itu siapa? Aura Kasih Vicky Su Nagita Aurel Lesti dan yang paling terbaru idolanya Pak Bernardi, Lucinta Luna ngruang e, lu ya, kenalpot matamu kenalpot gila <tuh> jangan kemudian apa kita menjadi orang yang underestimate Tuhan menciptakan kita dengan potensi masing-masing termasuk kamu yang sekolah di SMK PGRI Mungkin orang mengatakan, ah, neng SMK ini pengen jadi opo atau itu Coba dengarkan anak-anakku SMK ya Saya selalu punya quote seperti ini Bukan di mana kamu sekolah, tapi bagaimana kamu sekolah Saya dulu ketika masuk IAIN, kawan-kawan saya UGM bilang begini Gus, kuliah kok neng IAIN, gue pengen jadi apa UGM bro, dia bilang Nyatanya mohon maaf hari ini Hidup saya dari IAIN lebih enak daripada anak UGM Artinya apa? Bukan di mana kamu sekolah, tapi bagaimana kamu berproses. Enggak penting di mana kamu sekolah, tapi bagaimana kemudian kamu sekolah. Banyak orang yang berangkat dari tempat kecil justru jadi orang besar. Contoh, kita belajar dari seorang Presiden Jokowi Dodo. Kalau kemudian dilihat dari penampilannya, Pak Jokowi kalah dengan calon yang lain. Bahkan orang mengatakan Jokowi ingah-ingih kalau kemudian lihat dari gelarnya ini insinyur kehutanan apa nyambung masuk ke dunia politik tapi mekanismenya Allah itu berbeda dengan pola pikirnya manusia lah manusia itu mohon maaf sering mengikuti hawa nafsunya bukan hati nuraninya sesuatu yang sebenarnya buruk di pandangan Allah tapi baik di pandangan kita tapi sebaliknya sesuatu yang sebenarnya baik kita anggap buruk, yang buruk dianggap baik. Saya kasih contoh ini, Pak. Ada burung terbang tinggi. Gitu kan, terbang tinggi. Kemudian jatuh. Begitu jatuh di kubangan. Dia merasa kedinginan karena kubangannya penuh air. Datang lewat di atas kubangan seekor kerbau dia mengeluarkan kotoran tepat di atas burung yang jatuh di kubangan burungnya mikir sial sudah jatuh tertimpa teletong kok tangga toh pak? Teletong. sudah jatuh tertimpa teletong dia merasa sial, kenapa? kena kotoran tapi setelah sekian lama dia merasakan teletongnya memberikan dia kehangatan orang percaya pak teletong kayak hangat tak kan Dani? orang percaya jajaleng gitu loh makanya dulu, dulu saya ketika dinyak mif gus telek aku rapopo saya lebih bangga menjadi telek saya lebih bangga menjadi tai kenapa? sejelek-jeleknya tai nggak ada orang yang berani menginjak-nginjak tai lo mesti dihindari pak itu akhirnya kemudian apa? sejurus kemudian datang seekor kucing kucingnya Membersihkan si burung dari kotoran dijilati Sehingga burungnya berpikir Wah, ini pasti kucing akan menyelamatkan saya Tetapi apa yang terjadi? Begitu burungnya bersih Justru dimakan oleh kucing Pelajarannya apa? Kotoran kerbau yang menurut dia jelek justru memberikan kehangatan Kucing yang datang seolah-olah sebagai pahlawan justru memakan si burung Makanya Allah mengatakan apa dalam Al Qur'an: "Kutiba alaihumul Niscaya kamu akan membenci sesuatu padahal itu baik bagi kamu. Wa asa wa dan niscaya kamu akan mencintai sesuatu padahal itu buruk bagi kamu. Sama anak-anakku di sekolah." Mungkin peraturan-peraturan sekolah nggak ada yang mengenakkan bagi kita, tapi yakinlah bahwa peraturan-peraturan itu pasti ada kebaikan untuk kita. Cuman mohon maaf pak, kalau bikin peraturan yang jelas jangan ambigu apalagi ambivalen. Saya dulu kuliah di IAIN, saya sering terlambat, dosen saya marah, miftah nggak boleh masuk, kenapa kamu terlambat? Tak jawab, mohon maaf pak, dosen nggak ada kata terlambat dalam belajar, modal dosennya yaitu? Singkat cerita Pak Bernard, ujian. Saya pakai sandal jepit. Masuk kelas, dekannya datang. Saya ingat betul waktu itu Pak Abdullah Fajar. Dekan saya. Kebetulan saya NO dekan saya Muhammadiyah. Saya diusir dari kelas. Miftah kamu keluar. Kenapa Pak Dekan? Kamu pakai sandal. Coba kamu baca peraturannya. Udah, saya akhirnya keluar Pak. Sampai luar kelas, peraturan saya baca. Mahasiswa ujian tidak boleh pakai sandal. Titik enggak ada kewajiban pakai sepatu berarti pemahaman saya kalau mahasiswa tidak boleh pakai sandal enggak ada terusannya berarti apa enggak ada kewajiban pakai sepatu sandal saya lepas saya ketong sampah cari kresek sandal saya saya ganti kresek hmm. saya masuk kelas kresek sasrek Dekannya datang lagi kamu menghina saya ya Miftah kenapa Pak Dekan kamu enggak boleh pakai sandal kenapa kamu pakai kresek coba bapak baca lagi peraturannya mahasiswa ujian tidak boleh pakai sandal enggak ada kewajiban pakai sepatu akhirnya saya pakai keresek Dekani merongos cangkemi takkan Deni. Jadi itu kan ambigu bak. makanya seharusnya kalau bikin peraturan mahasiswa ujian dilarang pakai sandal wajib pakai sepatu sekarang yang lagi rame adalah sandal jepit sandal jepit tapi mohon maaf sudah saya klarifikasi ke kantor polisi itu himbauan orang berkendara dihimbau tidak menggunakan sandal jepit karena kalau terjadi insiden dan kecelakaan bisa lebih parah dibandingkan pakai sepatu jadi nggak ditilang mungkin polisinya ketakutan kalau naik motor ibu-ibu pakai sandal jepit Kenapa? Karena kalau ibu-ibu ditilang, ibu-ibu berpotensi menjadikan sandal jepen gina bu polisi gitu loh. Mungkin itu tujuannya. Karena ibu-ibu kan tahu sendiri pak kalau berkendara the power of mak-mak, retengiwong, belok tangan, goblok, goblok gitu. Wangi ya tekoi, ya melungguyu gitu loh. Biasanya pink. yaudah disini ya, aku mau ngomong ngomong kancah nih nanti lagi, percil kundet renyo li percil kundet ayo, nyanyo li, dilih li coba tinggir ngombe dawat sing tak pikir mau nganggo cawat yaudah okay, iso ngendang ra iso nyuling iso nyawang ra iso nyanding iso nyawang ra iso nyanding merongos merongos percil hmm, di bucah ini eh? isi ini sawah iki musiknya sangat ngendih eh Kyai iket udeng le baik kita Nabi Muhammad makanya sekali lagi anak-anak ya tidak penting kamu di mana sekolah tapi bagaimana kamu sekolah coba ingat-ingat kuatnya -ingat Gus Miftah orang yang niat belajar dimanapun dia akan mendapatkan pelajaran tapi orang yang tidak niat belajar sedang belajar pun dia tidak akan pernah mendapatkan pelajaran santai wai percil mudahnya canggih sama Wah, ini perempuan bunuh karena perempuan dianggap boros maka patah ini saat bener orang wedok gitu mati wai kain kavanel lanang kalau wedok kandil nanti wedok mati aja sih boros apa meneh urip tak kandil ngonoh lah ratu tukangnya skincarenya nyecret lah lah bini wong wedok-wedok. eh gue penting terus berubah? terus berubah? ya bener tau kan aku ditanya Gus ada gak kriteria suami jahat? ada siapa itu suami jahat? suami yang mampu beli rokok untuk dirinya tapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya oke itu loh orangnya ini jadi orang yang jahatnya tapi aku pasang ke orang muda si sih jilai sing dirawat orang orang raine termasuk sikile gitu lah raine Si sikile ya Allah Oh ya, bener. Orang, oh, apa? Apa? Bujoknya, ayo, menunggu hey, loh, mencicikan, mencicikan, bentuknya bocor. Orang menunggu, oh pulau, oh bocor, bocor, bocor, lo, bocor, bocor, bocor, bocor, bocor, bocor, bocor, bocor, bocor, bocor, bocor, bocor, bocor, bocor, Sabar deh, lah. Singkat cerita, yeah. kalau zaman Nabi Musa, zaman Firaun, yeah. kuwising di ini, bayi lanang. Karena menurut dukunnya, Firaun, yeah. bayi lanang, kalau dia dibiarkan, akan menjadi kompetitornya Firaun. Wow. Makanya saya, sewu uangnya kan bihan gawih ane golek dukun, wikat sejamane Fir'on senengane golek dukun milo kakano wong pono rogo percaya karo dukun jangan-jangan putune Fir'on so jenenge jenengnya Bernardi umpamane contoh contoh, contoh yuk rasa emosi rasa emosi pak cik singkat cerita mbak si Musa Kui kerungu la kuduti pateni. Okay. Maka apa yang dia lakukan? Kemudian dia membawa Musa bayi dihanyutkan di sungai. Di Oh, di ah, yeah. Karena dia khawatir dibunuh sama Fir'awn. Fir Kau atas takdir Allah. Bayinya ternyata justru mendarat di belakang kerajaan Fir'on Halah halah ceritane. Nanti kali ini meluntir nih ini. Meluntir. Ditemu Karubujun Fir'awn jenengi Siti Asia. Lanyuan sewu, dibawa pulang ke kerajaan, Fir'an ngamuk, Pateni, Bu Juni protes, Ojo mas, undang undangi sing mau Pateni, Kui bayi sing mau gole'i, yeah. Iki bayi nih moro dewe. dewe, Ojo mau Pateni tak openi wae, Ngelalah Fir'an manut karo Bu Juni. Maka sejarah mencatat, Sejak saat itulah laki-laki kalah karo wong wedok tak ada Ceritanya kue gara-gara so, Fir'on kalah karo bojun ini Gila-gila okay, okay, Jadi okay. nyewon sewu Sak gagah gagai Fir'on kalah uh, karo bojuni Oh pemenangnya Bernardi Baaa <laughs> <laughs> <laughs> Tetep remok tak kandang ini Gak Uwe melakukan geng-geng-geng pak Retos nyata ini Makanya sejarah yang membuktikan ya <laughs> Dari dulu orang-orang ceritanya Ngelanang kita bisa ngelanang-ngelah wedok, Soalnya Adam yuk kalah karo hawa Fir'on kalah karo siti <laughs> Asia <laughs> Itu sejarah membuktikan tapi yang nyuwun saya wu, memang ujiani uang lanang wile bojo galak eh ngerti kuncinya bojo galak lah e. ngerti aja nyanyi iseh sorak kuncinya sorak kuncinya apa kuncinya apa kuncinya apa ceh ceh salah bojo galak wi kuncinya tawakalan sabar <Ges> geng geng geng, -geng. biasa wae rasa rasa nggak nge nih raiso wae rasa wu. rasa pokoknya lah nuah bojo galak sabar wela sabar sabar antar mata sih napa membuatkan bahround sing diwates mongkota kediri ha, a, kediri panggonan oh, iya, iya, jangan iya. rungok nih tenanan, misli nah. nah. lah akhirnya musa jadi gede kenapa? karena didikan seorang perempuan oh. artinya apa? keberhasilan seorang anak itu salah satunya faktor kuncinya adalah seorang ibu, ibu. maka kenapa dikatakan al-ummu madrasatul ulah ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya kesalahan orang tua kita hari ini di mana cill begitu anaknya dilebak ke sekolah kau yang pgri riqwi ibunya seolah-olah sudah lepas tanggung jawab wes tak pasrah ke sekolah tak pasrah ke pondok ibunya sudah leha-leha saja ini berarti apa seorang ibu lari dari tanggung jawabnya sebagai seorang pendidik Hei wong wedok rungok no kupingmu rungok no we wong wedok, sesuatu yang paling tentang pendidikan seorang anak. Makanya, dulu secara spesial pernah saya bahas, surga itu terletak di bawah kaki ibu. Jangan hanya dianggap sebagai dalilnya anak, tapi juga dalilnya seorang ibu. Surga anak tergantung kelakuan seorang ibu karena faktanya banyak kelakuan ibu. Orang nyurka ke anak-anak anak pasrah ke pembantune adu se anak pembantune ngeloni anak pembantune ngeloni bojone pembantune apa? sekarang studi kasus yeah. anak kucing bingung kalau macan kelakuan anak kucing meluk kucing apa jadi macan? macan-macan ayo anak macan bingung kucing Kelakuannya koyo kucing, kucing Pak anak kucing di umpama Umpamane, eh, Umpamane, Umpamane, umpama nih, nih, eh, eh, aja eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, kok eh, aku <anaman. tot> <tot> ya, <tot> <Ust McClep modo. tot> Adalah lah teman. artinya apa? Kalau kemudian anakmu semua pendidikan dan kebutuhannya kamu pasrahkan kepada pembantu, maka hilang sifat seorang ibu, justru yang muncul sifat seorang pembantu. pembantu. Dan ini problem jangan semuanya dipasrakan kepada pembantu sampai kadang-kadang nyusui loh kayaknya pembantunya nah, umur telung bulan pasra ke pembantu mbak ini neng di arisan sosialita gowes, <tuh> senam, senam. olah oh, yuyu, koyo st satu, dua, ngopo <tuh> oh, to titi hmm. yuk senam ke yuk senam tapi jangan melupakan tanggung jawabmu sebagai orang tua lah gedenek anakmu itu seharusnya apa? secara psikologis itu harus sama dengan ibu, jangan sama dengan pembantu maka kemudian apa? begitu anakmu melebus sekolah kewajibannya orang tua apa? siji. karena sekolah kudu wadirhamun, kudu ono ragate orang okay. ono ragate ya ciloko, le, pengajian panas soalnya rono kipas angin <tuk> ya mak lo cekak kok yeah enggak tapi panas raha haa panas nanti pasangin kok ini tangguh sesuatu yang akhirnya tak hisap si bernadi di luar wajah nah, kena nah, ada peng papat paling tak hitung Ping papat sampe patuh <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> bapur bernadi, <tuh> <tuh> <tuh> ya kita doakan ya Pak bernadi panjang umur ya amin, jadi orang sedih nanti Pak bernadi hidup sendiri ya insyaallah orangnya bature, ya rapopo, udahnya seneng kok enggak kita si gadah bojo mbah Kasih, oh, bujurnya, oh, bujurnya, oh, buju. oh, buju iya, oh, oh, oh, oh, oh. luar biasa acara pada Subang, sorry, oleh Pak iya, <laughs> oleh Pak iya, iya, iya, iya, iya, Pak iya, iya, iya, iya, penggemar cewek lemu lemu iya, ngopo iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, rek aku kan iya, kenapa nih? kita jelok wedang? boten sumpah boten lho kok mbaknya beda karos yang mau hmm. lho, oh iki osis hmm. ngapa osis kan tulisannya yang gini?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 Minggiri, oh, minggiri. OSISku OSIS OSIS organisasi siswa, intras, Aku diapal apa Aku ambil calon ketua OSIS kok Neng, ora jadi, mereka terlalu pinter matamu, ngono, ngini, sih, aku, yang ngomong. Saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, ya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, Mawur saya. Nanti coba paper nanti muke. Yapar, nyantai mah nyantai, nyantai. Ngaji apa tuh kan? Kalau kan macam kami atas sih. nyantai, nyantai. Bun bun, bun bun, tak colong tiga nih, nengi. Bun Nyantai Nah, disitulah mohon maaf keberhasilan pendidikan seorang anak itu sebuah sistem. Sistem dari siapa? Dari orang tuanya, gurunya, dan anaknya sendiri wong tuanin duwe peran, guru nih dua peran, anak duwe peran. peran. Kewajiban anak, eh, kewajiban bapak ibu nyekolah ke anak. Kewajiban guru mulang, kewajiban anak belajar. Begitu anak belajar, guru mulang. wong tuanin support sistemnya apa? Sici ngulek keragam di anak-anak, eh, leron ke anak-anak, anak Jangan lepas tangan, dleoan. Wong lepas tangan mesti tiba Contoh nih, wong numpak sepeda, numpak motor. Kalau lepas tangan mesti berpotensi jatuh, jatuh. maka jongga ya lepas tangan. Yang apa? Oh, model delewong sekolah gratisan. Oh, gratisan. Yoke, rupanya kau yang infak. Sekolahmu bayar, oh, sekolahku bayar Oh, sekolah gratis bayar, sekolah kumbang. Oh, sekolah kumbang. Oh, sekolah kumbang. Oh, sekolah Oh, <susuk> oh, beliau mengatakan, Jil Gimana? mutu itu tergantung harga padahal oh. si ngomong rupanya gak bermutu apa yang ngomong <tie> oh, weh? ngomong kena weh apa yang ngomong, pak? aku yang ngomong rawak iya, kayak kondet dulu, mutu, bermutu, ini, bermutu. Uh, mutu, ini bermuka tua iya, cak grup yang tua, awak mutu <susuk> ya, nah, ini sebuah sistem, leh sistemnya apa? orang tua, guru, anak sekarang pertanyaannya begini Bapak Ibu didikan sekolah itu baik, didikan orang tua baik tapi kenapa kadang-kadang anak tidak baik? kita melupakan satu lagi lingkungan namanya apa? lingkungan pergaulan nah gila, ini. Niki, itu pun Bapak Niko, lingkungan pergaulan Niki nyunjauh Pak Kepala Sekolah, Pak Benadi, kemarin survei terakhir Tiga persen pelajar di Jawa Timur terpapar paham radikalis dan intoleransi. Tiga puluh persen, aku langsung ngelus dodo dodo bujuku loh ya Allah. Mami ya nih babok nih, mau dodo nih rondo lah. Yura, nah, tapi gengge persen ini artinya apa? jangan sampai Guru hanya bertugas untuk mencerdaskan anak, tetapi tidak melindungi anak dari paham-paham seperti itu. Maka saya sepakat dengan Presiden Jokowi ini. dia yeah. mengatakan apa? TNI Polri, tolong awasi WA grup para istri, jangan sampai ngundang ustad radikal, sehingga istri-istrimu terpapar paham radikalis. Aku mohonnya sewenang bener Pak Jokowi, tapi tak pikir-pikir nih, -pikir, lucu. Kau sakit, nih, apa wani wong Lanang ngawasi HP nih wong Wedok? Sengono ku wong Wedok ngawasi HP, HP ini wong? Lanang Peraturan ini wong Lanang ku imam, wong Wedok kuwi makmum oh. Imam kuwi ngatur, makmum kuwi diatur. Oh, diatur Tapi ini pono rogo malah makmum ngatur imam Ma Sapa jenengnya? Esti Nggak Punti tiangnya, Geng-geng-geng, geng ngertas, ngertas nah. Maka, saya Bu. dari dulu saya sering mengatakan, "Orang yang salah pergaulan itu lebih gampang dinasihati daripada yang salah milih pengajian." Aku giluli, begitu banyak orang yang salah pergaulan, aku datang selesai. Mau ngerti Dewi to pas Abah mengerti nih? Di video, kalau para mau, mau Hercules, wong kita bangka. Dulu ketemu Hercules, dia mengatakan apa sama saya? Abah, sudah 50 tahun hidup saya penuh dengan kemaksiatan di dunia preman. Saya ketemu Abah Miftah, saatnya saya mengabdikan diri saya untuk umat dan pengajian. Kui preman. Tapi kalau orang sudah dicuci otaknya dengan pengajian yang salah, yo saya uli, kau wah Ono artis belajar agomo, dia mengatakan apa? itu orang yang masang nama Muhammad dan Allah di masjid sejajar itu kafir haram jadi dia mempermasalahkan lah, ono turusan Allah karo Muhammad jejer. jejer. Karena dia mengatakan apa? Berarti posisi Allah sama Muhammad itu seimbang. Wuiyo goblok. Sing paling gampang ono Pak Jokowi ono Kiai Ma'ruf jejer. Apakah kemudian sama posisinya? Tidak. Satu presiden, satu wakil presiden. presiden. Kenapa terjadi otak seperti itu? Karena salah milih pengajian. Usian. Lah, anak-anak sekolah seperti di PGRI dan SMK, SMA itu sangat rawan. Makanya apa? yang paling berpengaruh adalah di medsos Abi, orang bergurunya melalui medsos apalagi hari ini mohon maaf pengaruh tiktok begitu luar biasa Gasa. begitu dahsyatnya tiktok itu sehingga apa? banyak orang yang otaknya menjadi salah gara-gara tiktok amiti ketuuuun okay. ini <tik> aku lho ini <tik kenapa pake? aku kira paham aku lagi aku lho ngeboten paham tiktok-tiktok sani saniki yang rodo yang api malah orangnya yang seneng ini yang <tik> Over Aku kira posting pengajian tenanan, tausiah nasihat, kuih rano sing delo, tapi lah bosok bosokan. di delo lagi Maka pesan saya satu: postinglah yang penting, jangan yang penting posting. Masih ingat kejadian, seorang perempuan pakai jilbab, susu dibuka, malah direp kang Ini, hai, ini guys, susuku guys, kayak Ke, kelingan ragwe. aku yang the law, nah lah, kurang ini nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, ya pak? nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, pieto <Tapi> didi kok keting milah sesuanya Pak <Tripsi> <Milo> se <-somene tripsi> Benadil ada link untuk nonton iku mbak dikirimi, sehingga sangat <tripsi> set, mas, -se. eh no. uh, info, info no. wistuwa ya dikurangi dana kenakalannya gg <gulain> <tripsi> Ini berbasis SMK PGRI, berbasis pondok pesantren. Insya Allah jauh dari radikalisme. Amin. Amin. Siap, siap. Insya Allah jauh dari radikalisme, tapi minggu ini dekat dengan kuman, tak usah buaya. Gang, gang, gang. Panggang, oke, Pak Benadine. ini buatin Pak. ngentot, kalo ngetet, kalo ngetet, batang nih, nih, repot. Peristiwa gampang masuk angin, kalo nggak sih, kalo nggak sih, kalo nggak sih, kalo nggak sih, kalo nggak sih, kayak nggak sih, kalo nggak sih, Ih, apa ramah malah nunggu? Eh, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, nanti nanti. saya, saya, saya, saya, pun pun pun pun pun saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, Oh, oh, yes, si satu-satunya di Indonesia SMK Nasional sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, satu sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, pak sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, Ben, ben, ben pen musik. Kami cinta bangsa Indonesia. Aku senang nih nesu. Si, cil, cil si kurang ajar gitu. ya wah mosok <tuk> cinta jadi bangsa indonesia kami bangga jadi bangsa indonesia nk selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia, Indonesia. soli wassalimda iman alam pada oli wassalimda Bimang alamada wal ali wal asha Bimang kau wal ali wal HPnya Al oh, duduk Monggo supaya SMK PGRI bersinar. Solawala Nabi Muhammad. Solawaleh. Yang ha. gak punya HP, yang kami merenges. HP nih, tiga nih. Center edit Europeke. Apa? Flashnya dinyalakan. Flash di nih. <laughs> Flash saya di musiknya, musiknya, musiknya tipis, saya tipis. Musiknya tipis-tipis saja. Tipis tipis tipis. Semuanya diangkat. Nge Lampunya tolong dimatikan. Cebak, oh, Cebak. Di Kulo koordinator, pak eh, eh ayo eh, eh. saya nih, lampu nah, hey. hey. hey. hey. hey, ini dipakai nih. Lampu ini dipakai nih, lampu ini dipakai nih. Lampu ini dipakai nih. Lampu ini sabar nih. Lampu ini dipakai nih. Lampu ini dipakai nih. Lampu ini dipakai nih. Lampu hei dipakai nih. Lampu ini dipakai ini dipakai nih. Lampu ini Lampu ini aku nah, Lampu aku Lampu ini Lampu ini Lampu hei Oh gedungnya nih konoh, gobok gobok. Oh, okay. Mas lampu mas lampu Goyang ke kanan dan ke kiri, hurung. Wah oh, ngel matokan dengan diana nih, nggose. Sabun bah. Sambon. Semuanya diangkat. Hmm. Sabun bah. Alhamdulillah. Konoh nanti konoh. kilen Lalu. kilen bah. Nanti, kilen, nanti keren, semuanya digoyang ke ngulon dulu ya. <tuk> bah. Musiknya tipis-tipis saja. So ngulon nih. Ya apa kali bazonya? Kengulon dulu. Yo soli wassalim da, iman alamada soli wassalim da'a iman alamada wal wal -ashab, iman Wal ali -wala yang bisa bareng bareng saben malam Jumat ahli kubur mulih nang oma kanggonjal lo tongong wacan Quran naja nsa kalimat lamonorati kirimi Banjur Bali, brebes mili, Bali nangku pura, mangku tangan tertangisan soliwasalinda. Iman alam ada soliwah salim dah. Iman alam ada wal ali wal ashabi. Iman gotowah ada wal ali wal asha. Memang kau ada kebaca temenan ger anak turunku kowe ora wirang mangan tinggalanku labuh aku bisa balining alam dunia bakal taring kasing penyokku sing ise hono soli wa salim dah iman alam mada wa salim dah Cinta NKRI-nya kita ulang lagi bareng-bareng Lima kotwa ada Kami cinta tanah barat. air Indonesia Kami bangga jadi bangsa no. Indonesia NK ia selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia soli wa salimda iman alamada Allah Allah soli wa salimda iman alamada wal ali wal ashab Wal wal Musik berhenti. Saya minta drumnya saja. Jamaah yang banter. Sekali lagi, soli. Pakai drum saja, Le. Iman alamada. Soli. Iman alamada. Wal wa salim dah iman ala mada Allah Allah saling salim dah iman ala mada wal ali wal ashab iman wadah wal ali wal ashab Bimbing kau ada. Sallallahu nabi Muhammad Hei, heran kukis Iji Napa ba? Meriah ya ini kok murah. <laughs> murah hit nyangcil yang ibadah, Niyating ibadah, ibadah hmm. oh, muka, muka, top, kiri, Amin, amin, amin, amin. amin minimal sudah top kelingan aku mbiak ngundang ledek <tuh> <tuh> Bapak ibu rahimaku mullah, kuala wang suli, wong tua kuwajibaninnya kolah ke anak, guru kuwajibanin mulang, anak kuwajibanin belajar. Seso anak muda diopo kira tanggung jawab wong tua, ora tanggung jawab guru, ora tanggung jawab murid, tapi urusane gusti Allah gusti Allah kulau pasrah kalih panjenengan anak kulau mang dadek ke nopo mawon sing penting manfaat Am amin Allahumma amin aku kutubin danggon percil karo sampai subuh insyaallah amin amin amin amin aman ba. amin. Aman. aman. Bapak Ibu mengatakan ngabunten kulau kedatang Magetan Pak Kepala Sekolah Pak Bernardi Matunwon mugi-mugi manfaat kita. Oh iya lupa saya ada yang mau mualaf. Oh mau iya, Oh oh oh oh Sini-sini yang mau mualaf gitu. sini. Oh oh Alhamdulillah. Ini ini ini. Kalau nih, alhamdulillah, Senad Jendong, kalau uang goblok, kurang ngalim, tapi wayah -waya. Enten sing badimu alaf kali. Pulau ngombrigi, mriki, sing badimu alaf. Cepetan sing sat, makasih sing satset set, masih sekedap, sekedar. Pulau Suhun, pakai kepala sekolah kali, Pak Benardi jadi saksi. Nih, menggenteng apa namanya? Oke, di berkas yang terus, Ciri Pulau Angani. Oke, langsung pergi, Bang. sepeda apa? tersiap melampah oh rohnya melotor bapak, tersiap melampah ini kok? saya dungus diun aduh ah, <laughs> eh? diun lah waduh itu komplit kok oh lah ini lah lah lah lah lah lah oh toilet atau kamu? iya kamu mau nginangin aja toilet <tuh>. niki aku pun sepuh Oke, oke, oke, Monggo, Monggo, Monggo, Monggo, Monggo. oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, Alhamdulillah oke, oke, Bapak, oke, oke, oke, orang. oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, Bapak oke, oke, oke, oke, oke, oke, tapi ini bisa ukur lho, Bapak ini Bapak ini bisa ukur lho ini lho, aduh-aduh Bapak namanya Sinten? pakai mik Pak nah. Wasino Wasino yeah. dalamnya Bundi? Ngebel no Bundi? ngebel ngebel, ngebel. lagi Oto. lagi ah. ya? kayak ngomot permen nih kalau Pak okay. Pak Wasino saking ngebet. ngebel <coughs> Yuswone Pinten Pitung doso sekawan Pitung doso sekawan, saat ini agamanya nopo Kristen, oh, Kristen kok ngerasa kayak uh, melebut Islam buatan apa? Anu, Pak Kulon, ini pun buatan aktif datang ke gereja, mementingkan tahu. Iwet tahun kalah, kalah. Iwu pun lajang selama itu mencari jati diri. Oke, terus kemudian memutuskan untuk masuk Islam. Tengah, Pak, kenapa alasannya? Dan mereka lebih gereja, yah terus buatkan sakit di gereja oh tidak yeah. terus pengen melibat islam yeah. kenal Gus Miftah saking pun di youtube saking youtube pak oh youtube ya. kan kalau ini wali youtube pak <laughs> ya. pertama kali meresani youtube Gus Miftah kapan? mah saban minggu oh, mah saban minggu lho? Ya. berarti gantinya di gereja malah nonton Gus Mita, wih, berarti. <laughs> tapi ini ini melibat islam badan nonton saya maksa betul pak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 Allahumma manawiil kulu bahu binuri iman, Allahumma manawiil bahu binuri al Quran, Allahumma manawiil kulu bahu binuri Saidina Muhammad, Allahumma manawiil bahu binuri hidayatika, kama nawartal ardo binuri samsika, abadam birahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahirobbil alamin. <tuh>. Pak Wasino, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, jenengan sah Wong Islam. Kulau namang dongak ke muga-muga panjeninan istiqomah yeah. okay, yeah. Mugi-mugi sak wanci-wanci kapundut kanti khusnul khatimah yeah. yeah. Selama 75 tahun kemarin dosa jeningan kabeh di Ngapura kali gusti Allah yeah. Hari yeah. Yeah. ini Pak Wasino seperti bayi yang baru lahir kembali Insya Allah yeah. suci yeah. Dongak kulo, dongake pak SMK PGRI, Dongak ke rawuh dalu menikah Muga-muga kulau panjeninan kabeh bersama di dunia bertetangga di surga Amin Allahumma yeah. Amin mantep enggak? Yeah. nah, mungkin dokumennya diurus ke SMK PGRI untuk ngurus ke KUA hati kulau seneng jenengan aku wajahnya dua, dan meldumbah sarung enggak? sejuta enggak dukuh sarung cukup gih sejuta? Nge. kepala sekolah laku logus matamu matamu <laughs> oh nambahi lambai. Oh, Gusmi pitah sejuta, Pak Benadi mung 300. Maturnuwun Pak Benadi. <tuk> Sekedap-sekedap. Anu Pak ngambil gangsalatus wonten. <tuk> <tuk> nah, Arepene nah, yo malah utak. <tuk> <nge. tuk> Selamat nggih. Pak sekolah tolong dikasih Quran Pada ya. Lukab, luk. Siap, nanti jadikan Quran. Lep -lep nggih. Sampun. Sampun nggih, mungkin dokumennya disiapkan nggih Pak Masino. Maturnuwun. Madonur. Oke. Rasa ngatur-ngatur orang ora nyangoni cerewet. Pak Wasino, Pak. Pak Wasino nyapa tok meneh. Monggo. Lah ya wis kok <tuk> diterpe monggo kok itu lah. monggo dipun ajengaken Pak Kepala Sekolah Pak Benadi ngatur nuwun. Kula kita teng magetan. Hadanallahu wa iyyakum majma'in assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.